Padamu kejora.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 Dan semakin kompak untuk mendukung Leslar Dan apapun segala urusan Yang dilakukan selalu dimudahkan Amin Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita Di Jumat yang berkah ini Kita lihat para sahabat mengenai Salah satu tersangka yang dilaporkan oleh Rizky Bilar Itu sudah ditangkap Dan dibenarkan juga para sahabat ya Ini langsung penyampaian dari Pihak Polda Metro Jaya Semalam para sahabat ya Menyampaikan bahwa Untuk Salah satu tersangka, itu lagi di investigation Yuk, sama-sama tentunya selalu menunggu Kabar langsung dari pihak polisian Serta pengacaranya Papa Bilar dan Bunda Lesti Karena tidak lama lagi bersahabat Untuk orang-orang yang memfitnah Orang-orang yang selalu nyinyir kepada Leslar Satu persatu akan tentunya merasakan akibatnya Karena hati-hati ya. Apalagi sampai memfitnah seseorang Mudah-mudahan ide kesayangan kita selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Kita simak persahabat di beberapa tanggapan komentar begitu banyak respon yang diberikan Di antaranya dari akun Rahmawati Rifai Disitu mengatakan Mudah-mudahan semua yang fitnah Bilar dan Lesti ditangkap Amin Ada juga tanggapan dari Wirta Dan mudah-mudahan Jangan ada kata damai Hukum terus berlanjut Dan mukanya diperlihatkan Tuh persahabat Mudah-mudahan hukum terus berlanjut Persahabat ya Karena ini sudah memang Mengenai pembunuhan karakter juga Persahabat ya Dan tentunya selalu mendukung Apapun keputusan idola Kesayakan kita Kemudian juga persahabat kita lihat di ungan Bunda Lesti semalam memposting video Masya Allah banget saat latihan olahraga berkuda Bunda Lesti Kejora ditemani oleh anak ganteng Masya Allah Anak pinter, anak saleh, Abang Fatih Sudah diperkenalkan dengan tuntunya persahabat ya olahraga, hewan Masya Allah banget ya, Pokoknya makin pinter, makin bangga dengan idola kesayangan kita kita lihat juga persahabat kalimat caption yang ditulis oleh Bunda Lesti. Ditemenin anak ganteng, Masya Allah, kata Bunda El. Luar biasa. Tentunya, di postingan Bunda Lesti ini pun banjir komentar. Kita lihat persahabat dari akun Instagram. Rasta Naskalis24. Masya Allah, Al-Fatih, semoga jadi anak soleh, kebanggaan orang tua dan keluarga, sehat-sehat, ya kasep. Amin. Ada juga persahabat tanggapan lain dari akun Lawan Aing. Masya Allah abang anak pemberani kayak pandanya Leslie Rizki Bilar Nanti jadi penghafal Quran dan pintar berkuda ya Masya Allah begitu banyak doa-doa baik Support dan dukungan yang terbaik juga Dari orang-orang yang tulus mencintai idola kesayangan kita Memang terlihat para sahabat Al-Fatih Tidak ada takut-takutnya Megang kuda aja berani Masya Allah Luar biasa idola kesayangan Kemudian persahabat disimak juga selanjutnya ada cidukan vitamin yang kita dapatkan Masya Allah memang vitamin munculnya di tengah malam Ketemu dengan salah satu jumlah idol, Karimar. Masya Allah, baru Dan mereka juga semalam ternyata duit lagu kejora. Keren banget suara Bunda Lesti dengan lantang, dengan nada tinggi Masya Allah, ini keren Membuat kita semakin merindukan penampilan Bunda Lesti Mudah-mudahan ada konser dari Bunda Lesti sudah merindukan sekali Bunda El bisa tampil kembali di panggung besar Masya Allah saja yang terbaiknya untuk idola kesayangan kita Kemudian juga bersahabat judukan selanjutnya Wah well, Masya Allah Ada kamer juga bersahabat ya Kita selalu mendapatkan kebahagiaan dari idola kesayangan kita Dan Alhamdulillah Bunda Lesti Kejora bertemu dengan teman baru lagi Seneng banget ya melihatnya Semakin banyak teman, semakin banyak juga karya-karya yang dikeluarkan luar biasa. Sahabat-sahabat bunda lasih, tentunya jebolan-jebolan penyanyi luar biasa. Jebolan idol, penyanyi yang sangat keren. Masya Allah banget bersahabat, kita makin kagum dan bangga. Kita lihat juga beberapa tanggapan komentar, begitu banyak respon yang diberikan. Diantaranya antaranya dari akun Mini 14 Masya Allah bunda imut banget. Semoga membawa keberkahan buat Lesar Family dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah. Masya Allah. Ada juga persahabat tanggapan dari akun Instagram Yati Dasri Yati dan satu di situ mengatakan Alhamdulillah. Semoga menjadi berkah, banyak silaturahmi, banyak membuat pintu rezeki terbuka. Amin. Masya Allah bangga persahabat. Makin kagum, makin bangga dengan leslar, dan makin bahagia ketika persahabatnya muda lesti dikelilingi oleh orang-orang baik. Selanjutnya, kita simak juga persahabat. Ada cidukan BBL yang lagi dikenal oleh Om Izhar. Aduh, Masya Allah banyak persahabat ya. BBL, ini ketika melihat omnya, aduh. Lagi bernyanyi dengan nada yang sangat luar biasa Suaranya pun bagus banget persahabat Terlihat BBL, ini sepertinya mau ngikutin persahabat yang Masya Allah, emang luar biasa Abang Fatih Responnya cepet banget Anak soleh kebanggaan kedua orang tua dan banyak orang Luar biasa, kita lihat juga kalimat kaca yang ditulis oleh Ken Sanggal Putih Bilar Gemas banget ini lihat abang yang goyang-goyang ngikutin nada abang mau duit nyanyi ya nak katanya itu Masya Allah luar biasa masih kecil udah pandai menikmati musik ini makin membuat kita semakin kagum dengan PBL selanjutnya juga persahabat kita lihat di sini ada sebuah postingan dari kak Mary ini vitamin terakhir di ya di postingan Kak Mary Masya Allah ada BBL yang emang benar-benar lucu dan sangat menggemaskan, makin ganteng, makin sombong, makin bangga dengan BBL. Alhamdulillah, begitu banyak yang sayang dengan keluarga Leslar, salah satunya Kak Mihari, yang begitu sayang dengan Leslar Family. Doakan saja yang terbaik. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan kebahagiaan, selalu mendapatkan kejutan dari idola kesayangan kita, dan mudah-mudahan juga orang-orang yang selalu nyinyir, yang selalu mau fitnah, terutama. Tentunya tidak ada lagi bertobat Dan semoga menyesali perbuatannya ketika sudah dilaporkan oleh idola kesayangan kita Jangan kemana-mana persahabat terus ikuti channel Youtube Diva TV Yang akan selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik, kabar bahagia dari idola kesayangan kita Ini dulu informasi di pagi hari ini bagaimana tanggapan kalian Silahkan berkomentar Bagi menurut terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh